Sebaliknya, waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 113.27, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 113.07. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212.